Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers dan Belovers dimanapun Anda berada Selamat siang dan bergabung kembali di channel Youtube Lesti Fatih Update yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai Bunda Lesti Kejora Namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk terus mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya prasahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya. Baiklah prasahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada informasi penting dari Indosiar, Jadwal acara malam hari ini adalah konser kangen merayu prasahabat yang akan disiarkan secara langsung Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan untuk bintang tamu banyak sekali ya artis-artis papan atas yang akan menghadiri, yang akan memeriahkan acara konser Kangen Merayu nanti malam. Dan kita berharap banget nih Bunda Lesti Kejora Bika bisa tampil, bisa hadir di panggung Megah Indel Siar. Doakan yang terbaik untuk Bunda Lesti Kejora, semoga bisa kembali memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya. Amin. Berikutnya, bersama disimak juga di unggahan Official adi Collection, salah satu fans berat Lesti Kejora. Ada sebuah kalimat yang diunggah: "Para sih banyak kompor di mana-mana mengatasnamakan fans, imbasnya ke Dedek Lesti Lovers. Jangan pada ikut-ikutan ya, kita mah udah diem aja tuh, dihimbau juga yang untuk semuanya." Banyak kompor di mana-mana mengatasnamakan fans. Jadi imbasnya ke idola kesayangan Bunda Lesti. Untuk semuanya Lesti lovers jangan pada ikut-ikutan. Kita cukup diam aja. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan, dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita lihat juga persahabat di gambar selanjutnya ada postingan kalimat yang diunggah oleh akun fanbase Fales Fatih Lesti. Perhatikan dan disibat baik-baik, Himbauan kepada Leslar Lovers dan Lesti Lovers. Newt mengingatkan saja, apabila ada artis lain live, please diusahakan jangan ikut nimbrung, apalagi komen di live-nya. Apalagi bawa-bawa nama Dedek Malulo yang bukan urusan diurusin. Biarin orang itu ngomong apa aja, Dedek nggak akan terpengaruh. Yang dibutuhkan cukup diam saja. Sekian, terima kasih. Tuh. Semuanya dihimbau untuk diam saat ada artis lain. Ketika live persahabat, jangan ikut nimbrung. Kita tentunya harus fokus mendukung karya-karya terbaik Bunda Lesti Kejora. Dan pastinya, kita juga masih menunggu kabar terbaru berikutnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Lesti Fati. Update yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar menarik dari idola kita.